Baiklah para sahabat setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube nya kakak Rizky Bilar Perhatikan bersahabat ya, di channel youtube kakak Bilar diunggah video vlog Yang mana momen ketika mereka menghadiri acara ulang tahun atau hari lintar Masahabat, ya di momen ini kita mendapatkan suatu kebanggaan dan sekaligus kebahagiaan dari Dede Alasi yang selalu akrab dan selalu ramah Para ya, kru aja langsung disapa oleh Dede Alasi Kejurah Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan selalu banyak orang Baik mendukung, mensupport, mendoakan rumah tangga mereka berdua Amin, Ya Rabbal Alamin Momen tersebut pun direpost kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah deh, ramah banget Masih sempat nyapa kru yang lagi makan Katanya para sahabat ya Memang luar biasa idola kita ini selalu saja Menjadi contoh baik untuk kita semua Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Rugaya 117 mengatakan, loh jalan manja dede elastik. Masya Allah, banyak persahabatan ya, semua syafaat sama jalannya dari Luar biasa, mudah-mudahan saja selalu sehat bahagia. Tahan, tentunya kita mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat ya, ada unggang terbaru, kabar terbaru yang mana idola kesayangan kita malam ini sedang bersilaturahmi." kepada Atta Halilintar persahabat ya, wow gantian ini ya, persahabat ya, sekarang giliran Lesti dan Rizky Bilar ini berkunjung ke rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini detik-detik Mobil kakak bilar dan idolasi sampai di rumah Atta persahabat ya Masya Allah langsung disambut saja Oleh sebanyak orang di rumah Atta Masya Allah banget ya Idola kita mudah-mudahan selalu menjadi panutan Selalu menjadi contoh baik untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita lihat ke momen yang sangat luar biasa bahagianya Ketika sampai di rumah langsung aja main game bareng Atta lilitar persahabat ya di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Kakak Bilar yaitu Halilintar Hoki Keberuntungan Pemula nih, Katanya persahabat ya Masya Allah banget ya <laughs> Kalau sudah ketemu PS pastinya langsung main aja nih Wow luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu kita mendapatkan kejutan Dari ide langis kita Dan selanjutnya Perhatikan juga persahabat ya malam ini ternyata Pak Mil dan Bu Mil ini lagi makan bareng ya Diner bareng di malam hari ini bersama Pasangan Atah Linter dan Aurel Hermansyah Atau Rida dan, dan Aurel sibuk banget lagi masak Papa Bilar hanya duduk santai aja Persahabat ya aduh cute banget jadi lapar aja nih melihat mereka mau makan Mudah-mudahan saja ada cedukan vitamin manja selanjutnya yang kita dapatkan Dan kabar baik dari idola kita Tonton stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru teropdi selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh